Oh, elok gitu gawe. Eh, pagi ai YouTube. So, hari ni kita memancing lagi ya. Dan kalau anda lihat pemandangan masih lagi gelap pelitur lah. lah Belum lagi nak terang ah. Wah ada jet oh. Ok sekarang kita berada di kolam batang kali lagi lah. Di Semarak sekali lagi lah Sebab minggu lepas kita dah sampai Tapi kita tak dapat pacu, tak dapat mekong So kali ni kita nak target dua ikan yang ni lah Memang cawbraya semua pun kita nak lah sama juga kita bersama dengan asing lagi. Handsome asing hari ni tengok. Oh, yo pakai seluar panjang. Maksudnya oh, handsome ah. Ha. Dan kita juga bersama dengan... Dan kita juga bersama dengan Peter lah. So, dia tengah set up-set up lagi. Hari ni awal pagi sekarang pukul 6.30 sahaja pagi. Dan kita mulakan di kolam casting. Hari tu kita tak pancing di kolam casting kan. Hari ni kita mulakan... Di kolam casting dulu Nanti dah terang nanti Baru kita pindah ke Berbalik kepada kolam besar di sana Alright Kita baru masukkan umpan saja. So sekarang kita lihat dan tunggulah hari Ini hari ni asing main casting ha. Ha, Dia punya Rock Dia punya ni nanti terang sikit lah Saya baru bagitahu apa yang dia guna Sekarang gelap lah ternampak Ok kita lanjut sekepas ni Ah, baru start saja sudah strike ikan ah. Oh lucut lucut lucut. 2,000 thousand years later. <laughs> <laughs> Sebelum on video, asing kelakar we, we asyik kelakar. Sebab bu asyik bercucah. dia dah geram betul betul ya. Tangan saya penuh dengan minyak ah. Tu so, tak boleh nak lakar. Mesti macam terang buat. Tu so, tadi kelakar benar. benar. Miss. Hi. Okay, so uh, kita pakai reel yang baru lah hari ni. Saya lepas naik ikan dulu lah. Kita baru tengok. Ikan dah, buat ni. Okey, say Thai Rio. Rio kita hari ni, ni baru. Wah, wow, daripada Gawas, Gawas apa? Uh, Metado, Metado Beast. Ini lima ribu antek. Oh, dapat Tantik. dapat Tantik. hanyi terus. Ah, ha, kita dapat caw beras ekoa. Mau pindah kolam. Okay, first ride hari ni ya. Ha. Tadi kita main di kolam casting ya. Asyik lucut, terlalu lucut saja. Belum sempat nak rekod sudah lucut. Belum sempat nak rekod sudah lucut. So tadi as, <laughs> saya tu fikir gelak ah. Memang gelak gila All right, first strike! So, on top, boys, strike right, you gonna... Sekarang kita berada di kolam casting ya eh. sebab kolam besar sana banyak sangat orang ah pacu tin yo dong yo dong oh nampak ada ikan tumbang ni oh hmm. kong Oke, yes, strike right. asing ah, sudah sambil duduk ah saya pun sambil duduk lah, ya. Tiba-tiba dapat Toman, omong guys, 爸爸媽媽呢。<笑> 哦,我來了,有 six 這個。 Oh. oh, yang siapa? Uyo. Oh, oh. oke. Okay. Tadi dapat toman, sekarang dapat pacu, pula Uyo, uyo, uyo, uyo. Oh, ini kilo ya? Leng oke. senyap, senyap, senyap, senyap. senyap. Eli Gator ga? Jumpa. Eli Gator ga? Sean mantap ke? Mantap. Wah. Oh dapat Eli Gator ga man? <笑>啊拿出來出來出來出來啊哈哈<笑> 來,帝王,帝王已經要噴在地下了。<笑><笑> Dia punya bau hanyi kuat, mantap banget sudah nak muntah. Ayo, sangat bau dia, dia bau, bau, bau apa? Bau kuat, teruk daripada Tong San lah. Capture, 會會個啊,好多個龍啊。走。這個球剛剛也切好啊。你給回來呀,可以割完。OK. <音樂><音樂><音樂><音樂> Terima kasih kerana menonton! kita tak tahu macam mana, ada orang mau buka ke macam mana? Haa, uh. ah, biasa makan dalam potong saja lah? Ya, yeah. ooo, oh, tak apa-apa Pong, sekejap, woy, woy, Ok, Elis Pong, ke dalam rambut, Tengok hukum lah lah air di sini Bye bye ikan Bye bye ikan Bye bye Woohoo ah. ah, Ikan tadi you ni know, lah Nampak dia masih main lagi di sana Dia nak Dia dia tak sanggup lah dengan kita Nak main dengan kita lama lagi kot Dia naik-naik lagi Ha ah, tengok kanan ah, Tengok mantap boy sudah penat lah <laughs> kita makan lunch dah habis lunch sudah balik sekarang sudah pukul 2 lebih lah ok guys so sudah pukul 3 dah habis makan kita balik kolam masih banyak orang ok cuba ada anda yang minat dengan aktiviti outdoor sauna jangan lupa untuk klip subscribe lah so dengan sokongan anda semua kita buat lebih banyak lah konten-konten outdoor, memancing kah, camping, kah Saya tak berfikir lah apa-apa yang menarik right, sampai di sini saja kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye